Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali dengan saya Bambang Suripno. kali ini akan belajar bersama Berbagi ilmu sederhana semoga bermanfaat Pada kesempatan kali ini akan Berbagi ilmu untuk belajar bersama Cara membuat nomor halaman cara otomatis Malah kita ikuti bersama-sama langsung saja kita lanjut misalnya kita sudah mempunyai artikel yang ingin kita beri halaman halaman itu nanti bisa kita atur kita ingin memberi halaman di bawah atau di bagian atas ini kita akan memberi halaman pada bagian bawah nanti berada di sini kita halaman, jadi nggak usah mengetik halaman manual seperti ini tidak. Bagaimana cara otomatisnya? Kita buka menu di atas yaitu pada bagian insert, insert kita klik, kemudian kita cari, ini di sini ada header, footer, page number. Karena kita ingin memberi nomor di bawah halaman, maka kita menggunakan yang put Ya, di sini kita klik, kita tunggu, kemudian kita cari halamannya. Kita ingin memposisikan nomor halaman itu pada sebelah kiri, tengah, atau di sebelah kanan. Nah, ini sesuai dengan... Uh, maaf, Sesuai dengan yang ingin kita tempatkan. Atau mungkin pula ingin memberi bawah itu ada catatan kakinya berupa tulisan-tulisan. Nah ini kita beri contoh. Nah ini ada halaman. Kemudian pada halaman ini sudah ada di bagian bawah ini wis beri sama satu maka kebawahnya juga satu semuanya oh, ternyata satu semuanya lalu bagaimana cara mengubahnya ya cara mengubahnya kita ke insert tadi kemudian kita pick number kita format Ya. karena tadi letaknya berada di bawah bottom ini gitu. lanjut kita insert kemudian kita format pada bagiannya tadi nah, ini keluar keluarkan dulu uh, insert kemudian number, lalu kita ambil tadi posisi di sebelah kiri kemudian kita kembali lagi ke insertnya karena untuk mengurutkan halaman kita format nah di format ini kita ingin memberikan number itu berupa huruf atau berupa romawi ini kita sesuaikan kalau kita gunakan angka 123 kemudian angka itu setelah perurutan berarti continue berarti otomatis angka sudah berjalan kita lihat sekarang ya ini halaman satu nah, halaman satu sampai ini halaman 6 kemudian kita lihat lagi halaman yang terakhir sampai halaman 10 nah ini halaman 10 jadi sudah berurutan dari halaman 1 sampai dengan halaman seterusnya, itu secara otomatis jadi halaman ini sudah tertata rapi mulai urut dari halaman pertama halaman kedua halaman ketiga ini terus dan seterusnya ini halaman empat jadi tidak usah mengetik manual satu per satu. Nah, demikian yang bisa sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Cara memberi nomor halaman pada sebuah artikel atau file kita. Terima kasih. Wabillahi taufiq walidaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.